Game balik lagi di channel gua detektif slot ya si penjelitif slot gak serah hari ini oke ini hari gua bawa peralatan di uh, 100.000 guys ya di bettingan 4000 dan langsung saja kita gasong TKP nya di spin turbo 20 kali guys ya oke ya ini gua selaku detektif ini nggak pernah berhenti cari bukti guys ya bukti apa ya bukti sketser gratis guys ya karena gua selalu olah-olah TKP cari sketser gratis guys ya. ini karena sketser gratis ini memang Uh, idaman banget guys ya. <tuh> Dan di mana gue juga sering bilang kok namanya skater gratis itu namanya profit guys ya. Kenapa ya karena uh, dimana kalau kita memang mau skater itu ya mesti beli guys di sini ya. Tapi kalau nggak beli juga nggak apa-apa ya paling dengan pola-pola gacor yang gue bawa ya. Ya dengan peralatannya gue bawa bukan modal doang di sini ya. Pastinya dengan pola gacor yang gue rakit sendiri ya. Pasti bisa menemukan skater guys. Ya. Oke. Okay. Tapi ya sudah saldo gua ada segini apakah ini akhir dari retro 777 guys ya yang ngomong-ngomong soal retro 777 guys ya kalau gue ini masih setia main di situs ini ya guys ya kenapa ya karena gue selalu cuan guys ya gua selalu profit di situs ini guys ya dan ini situs yang paling top nomor satu di list gua sih ya situs paling gacor dan terpercaya guys jadi gua menang berapa pasti dibayar di sini ya itu buat kalian semua yang kebingungan cari situs yang mana the best yang mana yang gacor ya ini gue rekomendasikan buat kalian semua yang kebingungan ya langsung join langsung gas bareng gue di sini ya Oke okay. masih belum ada ini guys ya belum ada tanda-tanda pecah ini guys waduh Oke okay, dikali tiga jam pasinya Oke okay, mantap dikasih lagi kali enam anjir ini satu ke sisa oke okay, matanya 21 dikali 9 guys ya langsung dikasih super big 192.000 guys mantep-mantep ya, 192 saldo gue sisa 1000 tadi ya anjir-anjir ya detik-detik terakhir itu dapat dap, langsung dikasih 100.000 balik lagi coy ya anjir-anjir udah anjir. Dek dekat juga nih gue tadi nih waduh memang nih red kakek ini suka ini ya suka suka ngepreng guys ya, suka ngepreng ya, kalau nggak ngepreng petir dia ya, kadang ngeprengnya kayak gini ya, no. <tuh> oke. Okay, ini gue coba ke pola selanjutnya aja di spin turbo 20 kali lagi ya, ya mudah-mudahan satu, ini nggak senggut gue sampai sampai sisa seribu kayak tadi lagi guys ya, bikin deg-degan juga tadi itu. waduh, waduh. Oke okay, bat birunya pecah. Gelasnya dong gelas dong Ayo dong gelasnya dong Aduh di skip juga tapi belum ada ini guys ya masih yang lumayannya yang tadi itu cuma super biasa aja guys ya 192 ribu tadi ya tapi nggak apa-apa ya kita jangan pesimis dulu ya kita itu kita harus optimis guys ya Cuman ini gua bukan modal yakin aja tapi dengan pola pola, -pola gacur gue ini memang bisa bawa cuan nih hari ini ya Oke, gue coba ke pola selanjutnya ke spin cepat 10, apa 20, eh, 20 aja deh. Eh, gue coba tarik panjang, guys ya. Oke, ini bat merahnya dikasih hijau, waduh, di-skip juga. Ada, ini agak membosankan, guys ya. Jadi, kalau kalian lagi nonton ini, jah, Ya, cuman kali dua itu juga nggak konek. Oke, kali tiga, kali delapan, wow di dikonekin nih mantap-mantap. Anjir, batu biru batik merah dipercakainya, jam pasenya, dong. Waduh, tapi enggak apa-apa lah, tambal 11 dikali 11, coy. ya langsung dikasih mega 121.000 ya, lumayan banget lah. <tuh> Oke, okay, ini hijau, biru, ungu, dipecahkan, kuning juga dipecahkan, angkat kek. Waduh, gak? waduh nggak diangkat juga deh, eh telat, ngangkatnya, harusnya yang tadi diangkat dah. Tapi ini kalau tambalnya bagus nggak apa-apa deh, ya, kayak biru, hijau. Oke mantap ini gelasnya ya gelasnya ungu batu kuning juga pecahkan diangkat lagi ya yang di udah kali empat sama kali 8 di sini coy mantap tamel 16.800 jika waduh anjir anjir anjir lanjut dikasih super B 200.000 ya mantep ya ini saldo pelan-pelan naik coy ya pelan-pelan tapi pasti coy ya pelan-pelan jadi bukit kita ya ini nih dengan pola-pola rakitan gue ya jadi buat semua yang mau ikutin pola gue silakan ya. gak mau juga gak apa-apa ya enggak ada sistem pemaksaan di video ini guys ya tapi buat kalian yang mau ngikutin silahkan ya uh, sedangkan kertas atau pulpen atau apapun ya bagaimanapun cara kalian mencatat polanya terserah ya eh uh, silahkan dicatat polanya ya diikutin dan jangan di skip-skip ya ini gue rekomendasikan kalian jangan di skip-skip ya nanti takutnya kalian kelewatan, kelewatan satu pola aja Uh, polanya nggak bekerja, uh, bekerja dengan bayi, tidak bekerja dengan Ya Oke okay, ini gue buy spin ya, ini gue buy spin di modal sorry di bettingan 4.000 ribu guys ya. Jadi buy spin yang yang 400 ribu. Anjir ini gue udah mau naik sih. Ini kesemena gue mau naik aja. Yang tadi yang tadi aja seri, yang disedot sampai seribu aja gue udah, udah gergetan guys ya. Ini gue mau naik kan ini gue sih sampai sisa enam ribu aja nih guys ya. Tapi mudah-mudahan sketcher satu ini <coughs> bisa bawa cuan lah ya oke okay. iya bang tadi katanya mau cari skacer kenapa ya bye ah, ini gua sebenarnya <coughs> nantang mau aja guys ya karena gue ya karena gue tahu juga nih penonton-penonton gua juga pasti kalian juga pasti bosan ya karena putarannya di luar doang ini ya skit kalau nunggu skacer mah enggak tahu lah guys saya kalau nunggu skacher sekarang ini guys ya enggak bisa terlalu terfokus kan sana sana juga di sini. Oke ini dikasih skacher 3 ya ada uh, kita dapat tambah 5 spin gratis lagi coy ya. Ini kemenangan kita baru 110 kita bay spin tadi di 400.000 udah masih ada 11 spin lagi total penggali baru 7 kali enggak apa-apa ya. Siapa tahu langsung diangkat petir merahnya cuy ya langsung wah bisa max win dan ya. max win lah ya Amin amin amin Jarang jarang ini bisa meledak lagi nih guys ya Oke oke kali dua dicantolin ya Angkat lagi mantap kali duanya sudah di dua disini Wih tambahnya bagus banget coy ya 20 ribu dikali 11 Anjir mantap langsung dikasih lagi Super b 228.000 ribu mantep mantep Ya pelan-pelan kita gali Tapi jangan senang dulu kita di sini masih belum balik profit coy ya emasnya eh, belum balik modal lagi profit lah Oke 3200 dikali 19 dikasih nice ya 60000 ya gak apa, apa lah ya pokok oh, dua bungkus oke 5 spin lagi kali tiganya ada dua belum kecantol di mantap cincinnya dipecahkan birunya Oke okay, biru plus ungu mantap kali dua ini udah otokon ya guys sudah auto-pondek wih oh, iya, anjir jumpa pasirnya tuh oh, mantep oke okay, 26.000 dikali 21 mantep mantep anjir langsung meledak di dalam ini kita guys ya langsung dikasih sepak sional ini 550.000 ini gila, gila gila gila gila berarti memang sketcher yang satu ini isi JP guys ya isi jackpot x15 kecantol coy gila gila waduh ini kalau kau ini kalau konek lagi nih ya ini fix ya ini fix ini auto sense lagi kita ini tapi tergantung tambah juga sih ini total penggali udah 36 kali cuy udah ber, udah membara-bara di situ dong Ayo orang lastpin lastpin lastpin ya angkat kek aduh nggak diangkat anjir anjir perkaliannya sayang banget tiga 3... Aduh udah kali 36 ya tadi ya anjir tahu ini nggak apa-apa. kita kita ada profit ya ya yeah, bye bye spinnya tadi di 400 yang dibalikin lebih-lebih dikasih lagi schedule gratis anjir anjir baru waduh waduh baru kita selesai gali-gali di dalam sudah disini waduh dikasih lagi kita gali dalam secara gratis ini guys mantap mantap mantap tapi ini schedule yang gratisan ini bisa hmm, tebus berapa guys ya penasaran juga ini gua anjir mantap ini, ini memang mantap kali kakek ini ya Kayak seribu dikali 12 belas ya, cuma 19.000 wajar. Tapi ya, kayak tadi yang gue bilang, schedule gratis ya, itu profit lah ya. Syukurin ya, Daripada pada gak dapet. Oh ya, yeah, gue mau terima kasih buat kalian semua di kali video ini Jangan lupa dibantu like, komen, share sebanyak-banyak, share ke temannya sekiranya penggila slow kayak gua juga guys ya Dibantu subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari gua, guys ya Karena gua selalu olah-olah TKP ya, TKP nya apa ya, ini game guys ya, game sini ya, Gates of Olympus ya Gua olah TKP bagi-bagi pola, bagi-bagi informasi juga nih buat kalian ya yang buat kalian semua yang mau join di grup telegram, gue santumin linknya di kolom komentar gua, guys ya Ya, ini grup telegram buat apa ya di sana ada update tampilan satu kali 24 jam guys ya di mana grup itu juga diambil langsung oleh retro 777 guys ya jadi banyak informasi yang bermanfaat di sana Jadi kalian bisa join ya ya udah banyak banget dukungan buat kalian ya udah banyak banget uh, masukan buat kalian ya langsung gaskan aja ke situs retro 777 guys ya oke karena gue juga pengen ya gue juga pengen ya selain gua yang bisa jual di sini gue juga pengen kalian itu cuan juga guys ya setidaknya kalian punya dapat uh, uang sampingan lah ya Oke nih last nya ini Oke enggak apa, apa ya ke uh, sketser gratis dikasih 363.000 mantep banget coi ya Cuma di mana ya? Cuma di retro 777 guys ya gila mata banget ini ini memang kayaknya windreknya lagi naik banget ini guys ya. Didukung dengan polar, kita gue juga memang gila anjir makotanya cuy Makotanya dipecahkan angkat dongke, angkat dongke sekali aja kek kali dua ini kek, lass ini kek, dong dongke. Lasnya kayak angkat kayak, aduh kampret kakinya, telat petirnya, jancok ini kakek aduh aduh aduh Jangkrik, jangkrik, kalau gue mau coba aja lah, takutnya sudah lebih banyak. Thank you berkenan yang semua sudah nonton, mudah-mudahan rezeki besar selalu. Untuk kalian sekian olah TKP, sekian olah TKPH hari ini, adios.